Hai bang bro, hehe, <laughs> <laughs> youtuber ya tali linter semua, <laughs> ya ya tali linter, tali linter ya. <laughs> <laughs> mobil aja mobil kajibat. mobil aja sok oh, buru itu mobil taraka <laughs> ima cacing ini di banjaran namanya malah hanya melupa we tidak ngasih pekerjaan ke saya asli nak boga dulur teh kumaha ye Mang Gatama osok kene tuh ye mobil ay, ay, kajar Jarebak masih Mang Gatama ku saya Oleh lah cene heeh ye we ai mamedia set Den Banjaranan di mana Den ngumpul kalau kan? kan? <tuk> <tuk> ayah ya sepedinya masjid <tuk> di mana <tuk> di ya ini Hmm? Bisa, mobil kuduna di evakuasi diangkat motor, kajebak, motor, motor hmm? mobil hmm? Tuh, parah, tuh. Bisa, itu parah <tuh>, itu pak Iya, tosti warung <tuh>, <tuh>, <tuh>, Perahu, ya saya <tuk> kelas nelayan merendam. Ada nah, bantuan itu perahu. Hah? Sa perut? Di jalan tuh sa perut? Seperut di jalan? Jero ima masa iyo sa. Tidak ada Tidak ada ada ada lah ya motor lapur ya. teh lapur motor malapur nah, ini nih, banjir kedua di bulan Maret tahun 2020 semakin melebar semakin besar ini di orang dewasa. Dan jeruk ada itu mah Sampai belokan itu sampai abang ini. Saya ada, saya perut. Sa perut ratangan katon dirinya nak. Pedigramanya. eh di Oh. Tuh dan oke jeroe. Oh <Sugur> mm -hmm. ya tuh Nasib <Sugur> ke mana? Oh ini semalam saya di grup WA kan. Heeh. Uh -huh. nyamptingan ngaluncur ah, aja mainnya ngaluncur jalan jalan tuh rumah nih cuma video <tuk> cikmaya <tuk> <tuk> tuh lah sih bahagia bermainnya teh Aduh, repot! Rumah saya repot, Gusti. Ajo ajo ajo Solusinya gimana nih Buat Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil Kami korban nih Setiap tahunnya Malahan lebih meluas nih Ini di pintu Pintu masuk Wah wow. Ini listrik kedua-dua dulu di dalam rumah nih. Hah, dulu pintunya biar nggak ada ular. Alah nyampe juga akhirnya